Yo, halo para pecinta senapan angin dan sahabat leader ya dari seluruh Indonesia Nah, berjumpa kembali bersama saya pastinya di channel Jaya Rivo Dan di video kali ini ya, saya akan ulas soal uji power ya Nah, ini untuk alatnya sudah saya siapkan kronometer Dan nanti kita akan tes tembak juga dengan sasaran yang sudah saya siapkan ya Berupa botol kaca seperti yang ada di video ini Dan ini dia, untuk senapannya kali ini saya menggunakan Saab Garuda ya, 2570 2570 Popor custom warna hitam full Dan untuk mimisnya saya akan menggunakan Mimis Jawara GR12 Nah ini salah satu mimis lokal ya Dengan kualitas yang bisa dibilang terbaik Dan sangat cocok bagi sahabat blur Pengguna senapan angin gejlok Sampai dengan senapan angin uklik tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke detail videonya ya, bagi sahabat dealer yang suka dengan konten seperti ini ya, bisa langsung subscribe ata ataupun Nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi menarik seputar senapan angin terbaik dan terbaru pastinya dari Joyrevel. Oke, langsung saja kita masuk ke detail videonya. Let's go! Oke, langsung saja kita uji krono ya. Nah, ini alatnya sudah saya siapkan. Dan langsung saja kita pompa sebanyak 7 kali ya. Yaitu maksimal dari senapan angin Sab Garuda ini. Satu. Oke, sebentar. Posisi. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Terakhir. Nah, karena ini sistemnya gerendelnya tekan otomatis ya jadi tinggal ditekan sahabat belar sangat mudah seperti ini nah lalu sahabat belar bisa langsung memasukkan mimisnya dan jangan sampai terbalik ya takutnya nanti macet dilaras oke ini sudah masuk dan untuk krononya ini sudah saya nyalakan dan ada di angka 0 nah, bisa dilihat oke Langsung saja kita eksekusi bersama Oke, okay, ready ya? 3, 2, dan satu. Let's go! Nah ini dia hasilnya, bisa dilihat ya sebetulnya Untuk NPS-nya, ini kisaran 600 27 FPS ya di 7 kali pompa dan saya menggunakan Mimis Jawara GR12. Dan berikutnya kita akan tes tembak ya dengan sasaran yang sudah saya siapkan di sana. Jadi langsung saja kita eksekusi let's go Oke berikutnya kita akan tes tembak ya dengan sasaran yang sudah saya siapkan di sana. Dan ya bisa dilihatkan dulu untuk sasarannya ya berupa botol kaca yang sudah saya isi dengan air. Jadi kita akan tes dengan tiga kali tembak atau sampai hancur lah ya. Oke, langsung saja. Tembakan pertama. Kita pompa dulu. 2 3 4 5 6 Nah, ini untuk minimal pompa dari senapan angin ini bagi sahabat dulur belum tahu itu 5 ya dan untuk maksimalnya itu 7. Jadi Uh, agak beda ya dengan yang fusion. Kalau fusion kan bisa sampai 10 sampai 15. Oke, okay, tembakan pertama ya. Tadi Yuk. 3 2 1. Ya, karena satu kali tembak sudah hancur, langsung saja kita lihat hasilnya bersama. Let's go! Nah ini dia untuk hasilnya, bisa dilihat ya. kan saya. Mantap, bagian bawahnya hancur. Nah ini, mantap. Dan untuk beberapa serpiannya, bahkan terpental sampai sana. Mantap, mantap, mantap! Nah, oke okay, Sobat Blur, itu tadi ya ulasan singkat soal uji power dan tas krono dari senapan angin. Uh, sub Garuda 2570 Popor warna hitam yang satu ini Dan semoga untuk informasi yang saya sampaikan tadi ya Bisa bermanfaat Dan pastinya bisa membantu sahabat dealer semuanya Dan terakhir juga Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel j Rival, Agar sahabat dealer tidak ketinggalan informasi menarik Dan update-update video terbaru pastinya dari j Rival. Dan bila sahabat dealer terakhir ya Ingin mendapatkan satu unit senapan angin ini Sahabat dealer bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah Oke, sekian saja untuk video kali ini Kita akan sambung lagi di next episode Dan salam bediler uh.